Ketika live Instagram, Kariski Makeup mengabarkan bahwa besok tanggal 10, Lesti Kejora akan hadir di Lidah, Persahabat ya. Tentunya kita akan dikasih kejutan spesial besok malam. Dedek Lesti tentunya akan hadir di acara Lidah, Persahabat ya. Kita mendapatkan info langsung dari Kariski Makeup nih. Aduh, tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia, para sahabat ya, dari si cantik sang Kejora kita, Lesti tentunya. Selanjutnya ini ada vitamin bahagia yang baru terposting Persahabat ya Timbunan foto Lesti dan Rizky Billar ketika free weight Akhirnya dimunculkan juga nih persahabat Ini semakin kiut banget persahabat ya Kita semua pastinya melihatnya sangat gemes banget nih Lesti dan Rizky Billar selalu memberikan kebahagiaan buat kita semua Kita lihat juga persahabat ya Keunggahan selanjutnya Ini luar biasa banget persahabat ya Aduh tentunya Akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan bersahabat ya, dari Lesti dan Rizky Bilar Ini luar biasa banget bersahabat ya akhirnya tim yang foto yang selama ini kita tunggu-tunggu dimunculkan juga Lesti Kejora terlihat sangat gemes banget bersahabat ya apalagi Rizky Bilar Tentunya yang ingin mempersunting dari Lesti Kejora makin gak sabar Melihat mereka duduk di pelaminan, persahabat tiadu. Ya Mudah-mudahan acara nanti dilancarkan dan selalu diberikan kesuksesan buat Lesti dan Rizky. Bilar keunggahan selanjutnya juga kita lihat nih. Persahabat ada sebuah unggahan spesial juga. Tentunya ini adalah unggahan yang baru saja diunggah oleh Kak Renzila Zuardi, tentunya masih di... Tutup para sahabat ya, gaun Lesti Kejora dan Rizky Bilar memakai warna pink nih Wow, tentunya makin penasaran aja nih Pak sahabat ya Masih belum dipublikasikan para sahabat ya Masih ditutup nih untuk foto freeway Lesti dan Rizky Bilar memakai baju warna pink ya Doakan saja, mudah secepatnya kita mendapatkan kejutan spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar tetap pantingin channel ini persahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya mungkin ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.